Oke okay, oke, okay. gua nggak tahan, gua nggak tahan. Edan ini terkenal dengan lagu-lagunya yang keras dan ef -E dengan permainan yang gahar kasar dengan soundnya yang luar biasa baik di recording maupun di live. Tapi gue nemuin kesalahan di cara main ef -E yang kasar itu. Makanya gua ngembangin teknik permainan baru yang merupakan pengembangan dari teknik kasar ef. -E. Teknik ini gua bagi dua. Ini bagian pertama. Dan ini bagian kedua merasa sakit ya. Demaraka baikannya teknik barusan gua kasih nama main kasar dan baik-baikin. Teknik ini lebih baik untuk long term relationship. Nah, gimana? Berguna Makanya jangan pengen main kasar. Susah